Awang uh, tarot oke, okay. um, di video kali ini uh, apa ada salah satu request dari temen, ya temen dan juga subscriber itu tentang topiknya um, kemarin kan udah uh, ada video apa sih menarikmu di mata orang lain ya, kali ini videonya topiknya kebalikan ya Jadi apa sisi negatif nah, dari dirimu yang mungkin membuat orang lain tuh nggak suka ya ya Sisi dirimu yang membuat orang lain nggak suka nah, nanti kayak video yang kemarin ya jadi um, dari pandangan orang yang belum begitu kenal, Terus, juga yang satunya dari pandangan orang yang um, deket, ya, yang udah kenal deket. Nah, ini nanti um, aku nggak akan nunjukin kartunya, tapi angka, ya, kalian pikir pilih angka berapa yang menurut kalian um, memanggil-manggil gitu, atau pada saat aku menyebutkan angkanya kalian ngerasa seperti oh aku kok eh, yakin ke angka ini gitu ya oke okay. aku sebutin angkanya sambil kalian konsentrasi ya siap aku mulai ya pilihan satu pilihan dua pilihan tiga pilihan empat Oke jadi ada empat pilihan silahkan dipilih ya menurut kalian mana yang dari angka satu atau pilihan 1 sampai pilihan 4 yang memanggil-manggil gitu ya yang seakan-akan memanggil-manggil Oke nanti akan aku shuffle pada saat um, apa kartu pilihan yang Maksudnya, masing-masing pilihan. Aduh, sorry ya. Oke, okay, um, udah dipilih ya, teman-teman. Kita ketemu di uh, pilihan 1 sampai empat ya. Terima kasih udah nyimak. Bye-bye, so, teman-teman. Kita ke pilihan satu ya. Pilihan satu, pertanyaannya. Um, apa sisi dirimu yang membuat orang lain gak suka? Iya, ini agak... eh, uh, readingan kali ini mungkin agak-agak hmm, sedikit sensitif, sensitif <sansitif>, menyentil, tapi nanti mungkin saya... aku uh, akan bacakan kartunya itu. <sansi> Sorry. <sansi> Sorry, gebrus. Um, akan bacakan kartunya itu ya, ya sesuai dengan apa yang tertera di kartunya ya. Ya semoga bisa jadi perbaikan uh, bagi kamu yang apa milih di kartu-kartu uh, ini pilihan ini. Oke. Okay? Ini yang pertama ada Oracle ya. Aku shuffle untuk pilihan yang pertama. Ya pilihan satu kalian kan udah milih ya di awal pilihan satu ini akan aku ambil tiga mungkin ya tiga oracle satu dua nanti akan aku bacakan ya ini oracle nya akan aku bacakan nanti terakhir terus ini um, yang ini ini kartu um, apa yang membuat orang lain gak suka kamu itu bagi orang-orang yang gak begitu kenal banget ya sama kamu ya ya oke okay. langsung aku buka aja ya ini dari versi orang yang enggak begitu kenal banget sama kamu oke okay. Ya. Udah. Ini aja. Feelingku mengatakan ini aja. Ya. Ini oracle-nya. Ya, aku bacakan satu per satu. Ada three of pentacles, ada page of wands, ada king of wands ada ace of swords ada the moon apa ya sisi dirimu entah entah itu negatif atau positif kan um, tergantung orangnya ya kadang-kadang aku memandang suatu perilaku A itu positif tapi bagi orang lain negatif ya jadi Um, lebih um, gimana ya, orang yang pendapat orang terhadapmu yang menurutnya itu uh, yang membuat dia gak suka itu belum tentu itu negatif ya? Oke, okay? yang bisa uh, menilai negatif atau positif tergantung kamu sendiri. Oke, okay? aku bacain untuk dari eh, untuk tebaran kartu. Pilihan yang pertama ini, apa yang membuat orang lain gak suka sama kamu? Dari sisi orang yang gak begitu kenal banget, ya. Kalau dari tebaran kartunya satu, kamu orang yang cukup to the point, ya, to the point um, agak kurang disaring, ya. Kata-katanya agak kurang disaring dan... Bagi sebagian orang, tentunya yang belum begitu kenal ya, pasti mereka akan uh, memandang orang-orang yang lumayan belak blakan itu Oh ini orang kok kata-katanya gini amat ya, itu Terus, um, kamu orangnya cukup bossy, sorry ya, ini... Hmm aku jujur, jujur sesuai dengan tebaran kartunya ya um, semoga se semoga gak bikin baper <laughs> tapi kalau misalkan baper ya gak apa-apa sebentar aja tapi habis itu oke okay, kamu fokus untuk memperbaiki diri gitu aja ya terus juga hmm, cukup bosi jadi kata-katamu itu semacam mengandung perintah gitu ya nadanya jadi yang membuat orang itu nggak nyaman atau nggak suka Sama kamu itu karena itu nah, Selain itu um, Kamu orangnya cukup Cukup ini ya Kalau misalkan Kamu um, ber, Bersikap ya Sama orang yang Kolega deket gitu ya, kolega deket sama kamu tuh e, sikapmu cenderung lebih baik daripada yang nggak punya koleg nggak e, punya hubungan apa-apa, ngerti maksudnya nggak? Jadi misalkan kamu ke temen kerjamu yang sering-sering-sering ini ya, sering kolaborasi atau apalah intinya, atau juga Orang yang sekiranya cukup cukup menguntungkan dirimu, itu kamu cenderung bersikap baik, oke? Tetapi kepada orang-orang yang menurut perspektifmu itu kurang begitu menguntungkan, sikapmu akan berbeda, ya? Ini dari, aku membacakan kartu, ini dari perspektif orang yang nggak begitu kenal ke kamu, memandangmu itu gitu ya, yang membuat mereka nggak suka, oke? Oke? terus juga kadang-kadang um, pada saat um, komunikasi gitu ya pada saat komunikasi itu kamu cenderung sering ya nggak sering juga ya mungkin beberapa kali uh, mereka pas belum selesai ngomong gitu kamu sela gitu ya ya kadang ada orang yang ya udah biasa aja gitu tapi kadang ada juga orang yang nggak kurang suka ya kurang suka kalau uh, pas ngomong tuh diselah itu terus juga hmm, ada um, kamu cenderung apa ya kalau demun ini uh, sisi sisi yang membuat orang lain gak suka sama kamu nih gini Um, kayak blaming gitu ya, tahu blaming gak sih? Kadang-kadang kalau pas kamu lagi mood kurang bagus ya, aku tadi ada sekelebat gitu. Mood the moon ini kan juga ada kaitannya sama ini ya, apa kayak semacam cycle gitu. Cycle contoh uh, kalau cewek itu kan ada. Saatnya datang bulan, atau gimana gitu ya? Dan, um, datang bulan itu kan juga sangat mempengaruhi mood. Nah, ini kamu yang milih pilihan satu ini pada saat kalau kamu cewek, pada saat kamu datang bulan itu cenderung blaming. Blaming itu maksudnya gini, uh, misalkan ada ngomong apa dikit gitu, kadang kamu uh, apa ya, nangkepnya terlalu ini. Iya sih, ya emang aku kan orangnya gini, aku kan orangnya emang enggak nyenengin, ya itu blaming tuh kata-kata yang semacam itu loh, ya emang aku enggak pinter kok, nah itu mungkin memang apa ya kecenderunganmu pada saat eh uh, kamu datang bulan itu kecenderunganmu ke arah situ ya, padahal sebenarnya kalau kamu pas lagi mood itu enggak enggak enggak gak blaming nggak gitu ya tapi pada saat kamu lagi itu datang bulan itu kan moodnya kurang eh, cukup cukup campur aduk ya pasti teman-teman yang cewek ngerasain gitu itu kamu cenderung ke arah situ dan dan ini membuat orang yang nggak begitu kenal sama kamu itu nggak nyaman gitu nggak suka soalnya kan mereka juga nggak tahu juga kan kamu lagi Datang bulan atau enggak, kan? Nah, ya kan, kecuali kalau kamu cerita. Nah, itu ya, mungkin bisa untuk bahan apa ya? Bahan memperbaiki diri. Belum tentu juga kamu, eh, apa seperti yang mereka pikirkan atau mereka perspektifkan, tetapi ini bisa untuk bahan memperbaiki diri, kan? Kita eh, apa? semakin hari atau setiap hari itu sebaiknya itu belajar untuk menjadi manusia yang menjadi lebih baik gitu ya setiap harinya gitu mungkin kalau kamu cowok ya juga pas lagi capek gitu ya capek banget itu kan mempengaruhi mood itu kamu cenderung nggak ya blaming gitu tadi ya oke okay. terus aku bacain oracle nya <tuh> di sini ada the share ada the Corn sama the coyote oracle ya oracle ini kan cenderung kepada memberi nasihat kartu ini memberi nasihat kepadamu hmm, untuk um, untuk melihat ya melihat intinya pada saat kamu akan bersikap gitu ya. Kamu juga perlu melihat lawan bicaramu, ya apa maksudnya ya. Tidak semua orang itu punya perspektif yang sama. Tidak semua orang itu punya cara berpikir yang sama. Ya tergantung tingkat macam-macam ya. E, bisa sukunya beda, makanya karakternya juga beda. Atau mungkin karena e, apa latar belakang lingkungannya, atau keluarganya dan lain sebagainya, macam-macam lah intinya itu membuat uh, apa pendapat orang itu pasti akan bermacam-macam gitu ya jadi kamu perlu uh, melihat atau pada saat kamu bersikap, atau pada saat kamu berbicara, itu perl kamu perlu melihat orang yang kamu ajak bicara, nah itu ya, jadi mengurangi efek ini tadi ya ini, ini Oracle untuk yang ini ya. Euh, kamu di mata orang yang nggak begitu kenal deket banget. Sekarang kartu ini, sorry ini nanti mungkin agak lama ya euh, apa readingannya. Semoga kalian sabar. <tuk> ini karena aku pinginnya kalian ya menjadi uh, gimana ya? nonton kartu tarot ini juga bisa bisa untuk untuk bahan memperbaiki diri gitu loh intinya itu ini untuk perspektif, perspektif atau sudut pandang orang yang deket sama kamu ya untuk satu oke okay. mungkin yang kurang eh, yang pingin skip kartunya juga boleh oke okay. ada yang mau lagi nggak hmm ya yeah. kayaknya cukup empat ini ya aku bacain di sini ada page of swords sorry kalau gerak-gerak ya kameranya terus ini ada berapa itu seven of wands ada ten of ten of pentacles sama king of wands nah ini ada king lagi king Of one sama. <laughs> hmm. Kalau dari sudut sudut pandang orang yang kenal kenal sampai <laughs> kenal akrab banget sama kamu, mungkin keluarga atau saudara atau sahabat deket atau ya temen yang udah interaksi lama ya. Hal yang membuat mereka nggak suka sama kamu itu adalah kamu cenderung sorry agak keras ya. Kamu cenderung memamerkan hasil um, pencapaianmu, ya. Kamu cukup sering, kalau aku lihat di sini, di kartunya cukup sering. Kalau yang ngobrol gitu juga kamu kadang-kadang menyelipkan beberapa kata-kata hasil pencapaian prestasimu, ya, atau juga uh, terselip di situ kata-kata bahwa oh kamu kamu orang yang cukup uh, cukup berusaha keras orang yang cukup ya dan bla bla, -bla dan sebagainya intinya kata-kata ya yang kamu ucapkan pada saat kamu komunikasi dengan orang-orang yang dekat sama kamu atau sering berinteraksi sama kamu itu terselip itu ya pencapaian prestasi tapi kesannya itu kayak kesannya itu kayak nggak enggak ini ya nggak ketara, tapi mereka tahu gitu, <gifat> paham oh ini maksudnya sorry, pamer nah gitu <tuh> sebenarnya aku nggak begitu suka ya, tapi ini baik kok baik untuk kamu kalau ini resonate, kan ini bisa untuk perbaikan gitu ya oke, selanjutnya masih ya, masih kamu cenderung bosi, ya, cenderung bosi maksudnya uh, di, dalam, di dalam pikiranmu itu kamu punya cara-cara yang tepat untuk segala sesuatu, oh ini caranya efisiennya seperti ini itu bagus ya sebenarnya, cuman kan kadang-kadang uh, kemasannya itu ya, kemasannya ke orang lain kan uh, nanti akan disikapi di berbeda-beda kadang ada ya orang-orang yang suka gitu loh diatur atur itu ada oh ya ya bahasa Jawanya beneran beneran itu apa ya ya ya aku seneng gitu kalau diatur atur jadi aku nggak mikir lagi tapi ada juga tapi tipe -tipe, tipe tipe orang yang nggak begitu suka diatur gitu mereka punya mungkin punya cara pandang sendiri atau punya cara cara sendiri yang menurut mereka efisien ya di sini nggak ada yang bener nggak ada yang salah semua bener kalau dalam kepribadian itu semua benar ya, asalkan nggak merugikan orang lain intinya itu. Nah, intinya kamu cenderung kayak semacam kalau misalkan ada orang yang curhat atau ada orang yang minta saran ke kamu tuh gini, kamu tuh nggak begitu harusnya, kamu harusnya tuh melakukan ini, yang benar tuh gini, nah ini, ini yang membuat mereka nggak suka gitu loh. Jadi kurang begitu nyaman setelah dia, setelah mereka itu e, bercerita ke kamu karena kamu cenderung itu gitu ya. Mungkin ada beberapa yang nyaman atau suka karena yang tadi yang karakternya tadi e, manutan tadi. Tapi ada beberapa orang yang nggak begitu suka ya karena ya tiap orang kan beda-beda. Nah itu. Terus juga lumayan ini ya, lumayan. Um, karena jiwa kompetitifmu itu besar, di kartu ini sangat ketara banget bahwa kamu punya jiwa kompetisi yang sangat besar. Itu bagus ya, bagus. Karena biasanya orang-orang kayak gini tuh cepat sukses, gitu ya, cepat sukses. Biasanya orang-orang yang cepat sukses cepat sukses dalam arti duniawi, ya, kayak terhormat, terkenal, itu sukses duniawi. Nah, sukses kan macam-macam kan ya tapi yang aku bilang di sini sukses duniawi hmm, nah contoh seperti influencer atau orang-orang kaya pengusaha yang kaya raya itu sukses duniawi itu mereka punya jiwa ambisi yang besar dan kamu punya itu ya bagus ya bagus kalau kamu memang tujuanmu untuk sukses duniawi itu bagus itu sebagai apa ya kayak semacam bensinnya gitu loh kan motor bisa jalan kan kalau ada bensinnya. Nah, akhirnya um, kamu seakan-akan kayak berkompetisi, mengajak kompetisi orang-orang sekitar padahal tidak semua orang itu mau diajak kompetisi. Pak maksudnya ya? Ada orang-orang yang dia kalau diajak kompetisi ini karena orang terdekat ya, ya. Yang aku maksud. Jadi mungkin sahabat atau teman yang cukup itu kadang-kadang ya gak nyaman gitu loh kalau kamu kayak seakan-akan ngajak kompetisi mereka maksudnya ngajak kompetisi itu gini tiap kali ada temenmu yang punya pencapaian nah terbesit di dalam hatimu tuh oh aku juga bisa mencapai hal itu akhirnya kamu terus kayak semacam uh, melecut uh, melecut ya melecut dirimu sendiri untuk semakin berjuang keras dan dan apa semakin menunjukkan e, pencapaian atau prestasimu yang yang cemerlang itu. Biasanya orang-orang kayak gini banyak prestasinya. Oke. Okay. Sekali lagi kepribadian itu enggak ada yang salah, enggak ada yang benar. Yang yang salah itu yang merugikan orang lain intinya itu ya. Nah, tapi ini yang membuat orang lain ya mungkin enggak semua, tapi kebanyakan yang terdekat yang terdekat denganmu itu enggak suka sama kamu ya tapi mungkin mereka lebih banyak enggak menunjukkan kalau menurutku ya kalau menurutku mereka cenderung enggak menunjukkan jadi kamu enggak tahu mungkin ini ya <laughs> mungkin kamu yang milih kartu satu ini agak kaget <laughs> tapi yang tahu kamu sendiri kenapa kamu kaget tapi bagus ya ini, hmm, bisa untuk apa ya, ban perbaikan lah intinya itu, oke okay. hmm, cukup panjang 21 menit, panjang ini um, ini tadi ya oracle-nya, intinya bersikaplah ya bersikaplah sesuai dengan orang itu kalau ke orang yang terdekat cobalah untuk mengurangi apa sisi keinginan untuk kompetisi gitu ya ya maksudnya bagus sih keinginan itu tapi jangan terlalu apa ya menjadikan mereka itu bahan untuk kompetisi karena kadang kan eh, siapa sih yang bisa membantu kita, siapa sih orang pertama yang membantu kita ya orang terdekat kita keluarga, sahabat ya pasangan mungkin itu orang terdekat kita kalau orang terdekat kita kita ajak kamu ajak kompetisi ya ya mereka mungkin enggak papa tapi lama-lama kan pasti ada titik jenuhnya gitu loh ya dan itu bisa menimbulkan konflik tentu kamu enggak mau kan kalau kalau apa terus pada akhirnya membuat membuat apa berkonflik Nah itu loh intinya itu terima kasih kepada teman-teman yang udah menyimak semoga ini menjadi bahan perbaikan ya mohon maaf kalau kata-kata kata-katanya kurang ya sebenarnya udah aku usahin untuk kusaring tapi juga nggak um, mengurangi maksud dari kartunya apa yang dimaksud kartunya gitu maksudnya Oke terima kasih kita ketemu ke video-video selanjutnya Atau ke kartu selanjutnya Bye-bye Teman-teman yang pilih kartu Eh, pilihan dua Ya Pertanyaannya tadi hmm, Apa Ya Sisi dirimu yang membuat Orang lain itu nggak suka ya Ini oracle Jadi kalau nanti Jatuhnya kebalik Ber Enggak, aku baca kebalik. Oracle itu enggak dibaca terbalik, ya? Oke, okay, sudah cukup ini. The vision quest, thunder the stuff, ya. Yeah. Nanti aku bacakan, tenang <tuh -tuh. terus. Kartu ini uh, apa yang membuat orang nggak suka sama kamu, tapi oh, uh, ini perspektif yang enggak begitu kenal banget ya enggak begitu kenal banget ya Oke okay. kita lihat hmm. Oh seven Oops, aku bacain nanti ya <laughs> kalau udah semua aja kalau yang enggak sabar boleh kok um, di skip Oh ya yeah ini karena jatuhnya begitu dan jatuhnya kebalik semua ya aku bacain sesuai dengan kartunya ini kalau kayak gini aku baca eh, terbalik ya ini mau ini nih oke okay. cukup banyak tadi yang nomor satu tadi ada 5 ya cuma 5 oke okay, aku bacain ya langsung ya di sini ada Seven of Swords. Ada Five of Pentacles tapi terbalik. Ada ini apa ini? wheel of Fortune. Terbalik juga. Four of Pentacles terbalik juga. The Sun. Sama Justice. Oke. Okay. Cukup menarik. Cukup menarik. <tuh> apa sih sih? Eh. Apa sisi dirimu yang membuat orang yang begitu kenal? Sorry, pindah posisi duduk. <laughs> yang gak begitu kenal sama kamu itu um, gak, gak suka sama kamu ya, yang membuat mereka gak suka. Kalau dari tebaran kartunya, pilihan kedua ini ya. Uh, cukup kompleks ya ini gini ya hmm, di satu sisi kamu itu terlihat sangat ceria ya di satu sisi kamu terlihat sangat ceria di satu sisi kamu terlihat uh, seperti orang yang bijaksana atau memperlakukan semua orang dengan adil, oke? Okay? Tapi di sisi lain kamu itu kadang-kadang kata-katamu itu menusuk, menusuk dalam artian menyerang gitu ya. Menusuknya itu menyerang, menyerang maksudnya gimana ya? Misalkan ada orang yang ngomong nggak enak dikit gitu, langsung kamu jawab dengan lebih nggak enak lagi. Nah, intinya itu, intinya itu terus juga. ini hidupmu cukup cukup cukup uh, ini ya kadang ya inilah yang kamu tunjukkan ya sesuai dengan jalan hidupmu atau apa yang kamu rasakan sehari-hari jadi kamu terkadang kelihatan senang itu karena mungkin pada saat itu kamu lagi merasakan kesenangan ya terus kamu kelihatan kayak bijaksana, mungkin kamu pas lagi, uh, ya memang uh, ada sisi kehidupanmu itu yang bisa membuat kamu menjadi orang bijaksana. Tapi ada satu sisi yang, apa ya, sangat tidak menyenangkan. Kamu kata-katamu menusuk banget. Itu ya pada saat mungkin kamu punya apa ya, permasalahan hidup yang cukup pelik di sini cukup pelik, ya cukup pelik, cukup banyak enggak tahu entah kenapa itu kamu cukup sering terlibat masalah entah kecil entah besar ya entah kecil entah besar duh apa ini ya mungkin nanti terjawab di ini ya kartu satunya ya yang dari perspektif orang yang dekat sama kamu jadi eh, ini aku akan membacakan Jawabannya aja ya. Jadi, um, kenapa orang yang nggak begitu dekat sama kamu? Apa sisi dirimu yang membuat orang yang nggak begitu dekat sama kamu tuh nggak suka ya? Ya karena itu kamu semacam dipandang labil, ya, sama orang lain tuh dipandang labil. Cukup labil ini ya, um, berubah-ubah. Hari ini kamu ceria, besoknya kamu bijaksana-bijaksana besoknya lagi kamu kata-katanya sangat menusuk nah itu kan kadang kan orang bingung ya ini aku harus gimana menyikapinya orang kayak gini nah orang yang seperti ini maksudnya yang moodnya berubah-ubah gini ya hmm. mungkin nanti di akhir akan uh, aku bacakan Oracle nya ya Oke okay. hmm. ini Uh, apa yang membuat orang gak suka sama kamu Dari perspektif Orang yang deket ya Yang deket seperti keluarga Ataupun Sahabat ya Hmm Oke okay. Hmm enggak ini yang buahnya ini enggak boleh kalian skip kalau mungkin kelamaan ya aku ngocok kartunya ya yeah. sorry ya readingan ini ya karena membacakan sisi yang nggak disukai berarti kan biasanya cenderung negatif dari uh, apa pandangan umum oke okay lagi justice Aku bacakan satu satu Ya, yeah, kalau dari kartunya aku tadi sebenarnya udah curiga ya. Heh <guruh> curiga. Maksudnya udah feeling kalau kamu yang milih kartu satu dua ini, pilihan dua ini kamu adalah mungkin gak akan resonate ke semua orang ya, tapi akan resonate ke beberapa aja. Oke, okay. kalau gak resonate jangan dipaksakan. Kamu adalah punya bakat empat ya, punya bakat empat. Itulah kenapa. Ya, tadi ya seakan-akan kamu hmm, punya punya banyak banyak apa ya masalah di hidupmu kayak nggak sengaja gitu kesandung masalah ini masalah itu nah itu sebenarnya bukan masalah yang gimana ya tapi karena kamu belum menemukan dirimu yang sebenarnya empat itu ya kamu yang pilih file 2 mungkin setelah lihat lihat readingan ini perlu baca baca banyak tentang empat atau ini akan jadi salah satu konten hmm, kontenku kedepannya ya ha, akan aku kupas tuntas mengenai empat kamu yang pilih file 2 uh, apa nonton ya, biar biar bisa ngerti ya, mungkin kamu belum mengerti sepenuhnya kenapa sih kok aku gini nah jawabannya itu tapi kamu masih belum bisa mengatur energi ya, kamu masih terpengaruh oleh energi-energi di sekitarmu manusia ini ya maksudnya ya energi manusia ya, bukan ke empat itu lebih cenderung ke energi manusia ya tekanannya di disitu huh, sorry ya, aku kalau bacain readingan yang spiritual-spiritual itu cukup berat tak salah ngomong juga ya tapi semoga enggak bismillah oke, aku lanjutkan karena kamu cenderung apa ya terpengaruh oleh energi yang ada di, di luar dirimu, akhirnya kamu kewalahan dan membuat kamu itu terjebak masalah-masalah gitu loh intinya itu nah, di Uh, apa Menurut perspektif orang yang Dekat sama kamu Entah itu keluarga, sahabat, atau temen Atau apalah yang terdekat ya Itu juga sama ya Kadang-kadang kamu itu Menunjukkan uh, Rasa kasih sayang ya kan Terus kamu juga orang yang uh, Ini Opo ikut jenenge Bijaksana ya Nasihatmu itu cukup bijaksana ya cukup bijaksana nasihatmu nah tapi kadang-kadang juga kamu kata-katamu itu menusuk sama ya ini sama ceritanya ini sama kamu sudah terlihat di orang yang kurang begitu kenal sama kamu apalagi yang deket ini membuat apa ya membuat Uh, mereka yang dekat sama kamu tuh enggak nyaman ya. Karena kamu di dijudge atau dicap atau dianggap oleh mereka itu sangat la, sangat sangat labil. Tetapi ada beberapa teman sahabat atau saudaramu itu atau keluargamu itu yang paham benar bahwa kamu tuh labil tuh karena sesuatu. Nah, karena mungkin mereka yang paham sama kamu itu mungkin juga mereka punya kesensitifannya sama, ya. Jadi, langsung ke Oracle aja. Ini the vision quest standar sama desktop. Oke, okay. ini ya, uh, <tuh> kamu perlu sering-sering sering-sering bermeditasi, kalau sarannya sering bermeditasi dan juga sering-sering dengarkan apa intuisimu biasanya uh, orang kebanyakan ya orang meng, me, mengartikan suara hati atau kata hati terdalam itu sebagai uh, petunjuk hidup yang benar nah, itulah intuisi oke okay. terus juga um, sarannya cobalah untuk tidak terlalu responsif maksudnya saat kamu lagi mood kamu lagi amburadul ya saat mood kamu lagi amburadul itu cobalah kamu untuk sebisa mungkin ya kalau kondisinya memungkinkan ya kamu jangan ketemu banyak orang dulu kamu tenangkan dirimu kamu tarik nafas ya maksudnya atur nafas biar energimu itu nggak terlalu terpengaruh oleh energi orang lain intinya itu ya percaya intuisi cobalah untuk sering meditasi dan cobalah untuk kalau misalkan lagi lagi apa uh, pikiranmu lagi amburadul lah katakanlah itu kamu menepilah dulu sejenak gitu ya ya atur nafas jadi biar uh, apa kamu gak terlalu gak terlalu apa dikuasai oleh energi-energi di luar dari dirimu kamu perlu pelatihan ya perlu latihan dan ini perlu dilakukan terus menerus oke, okay? kalau memang kamu pengen berubah, kalau memang kamu pengen keluar dari um, aduh per permasalahan yang cukup berat ini ya oke, okay? kapan-kapan mungkin akan aku bahas mengenai empat lebih jauh lagi, kamu bisa simak ya tapi kapannya entah ya, kapannya entah Hmm, subscribe aja dan nyalakan lonceng biar kamu bisa tahu videonya udah muncul atau belum. Oke, okay. terima kasih untuk file uh, pilihan kedua. Udah nyimak ya, kita ketemu di video-video selanjutnya atau di pilihan kartu selanjutnya. Bye bye, halo teman-teman yang milih pilihan. Tiga. Uh, aku shuffle kartu oracle nya pertanyaannya apa sisi dirimu yang membuat orang lain gak suka ya oke okay. belum tentu belum tentu negatif Ya, belum tentu negatif tapi biasanya kalau menurut pandangan orang kebanyakan sisi negatif itu eh, yang nggak disukai itu biasanya negatif, tapi belum tentu juga ya oke okay. eh the lower word oh. menarik apa ini Lightning, hmm, hmm hmm Yep. The circle. Yeah. Nanti aku bacain ya, langsung aja. Ini dari perspektif orang yang Gak begitu dekat sama kamu. Oh, ya. Yeah. <laughs> of phones <Wands>, the devil. <laughs> Kadang lihat kartu the devil itu wah, ngeri sendiri. Padahal belum tentu. Ya, kartunya aja agak ngeri gitu ya. <laughs> oke okay. four of swords ya yeah, ini mau seven of cups apa kartunya nggak mau nah ini the hero fun ya yeah. aku bacakan satu satu ehm, pelan pelan maksudnya ya Biar paham oke okay. yang milih pilihan tiga apa sis, e, sisi dirimu yang membuat orang lain enggak suka ya kalau dari, dari, dari kartunya satu kamu orangnya sangat tertutup ya ya kenapa orang gak suka ya, ya kadang-kadang orang tuh gak begitu suka sama orang yang terlalu tertutup ya, bingung mungkin kadang ya bingung dan kalau mau deketin tuh biasanya gak gak lah, gitu Um, jadi kamu juga cenderung ini ya um, ini loh, kalau di lingkungan yang baru itu kamu kurang mudah beradaptasi ya intinya itu, jadi yang milih pilihan tiga, ini biasanya gak begitu punya banyak temen baru ya karena agak susah untuk beradaptasi karena saking tertutupnya nah. terus juga hmm, ada the devil atau puns hirovan um, ada uh, apa ya dua Aku tuh bingungin lu jelasin kata-katanya. Ada dua sisi dirimu yang Jadi gini ya, jadi gini. Kamu menyembunyikan sisi dirimu yang sebenarnya ya, intinya itu. Kamu menyembunyikan sisi dirimu yang sebenarnya. Hmm... Terus, ini kalau menurutku, anu sih, kenapa akhir-akhir ini ketemu sama yang spiritual-spiritual ya, padahal gak bermaksud ke situ. Energinya ketarik ke situ. Kamu yang pilih ketiga ini. ya ada sisi takdir ya takdir lah intinya takdir eh, dari dirimu itu yang kamu itu memang akan di memang harus ya harus dipandang orang lain itu kesannya buruk ya kayak tahu ungkapan ini enggak e, wajah eh wajah apa aku lo lah lagi ya wajah preman hati Kitty. nah <laughs> kayak gitu ya intinya hmm, memang kamu ditakdir kan untuk seperti itu kesannya orang melihat kamu tuh kayak kamu bedigasan ber mungkin ya atau bisa jadi ya cukup buruk lah intinya cukup buruk padahal sebenarnya kamu itu adalah the heroine. maksudnya the itu kamu sebenarnya orang yang Aduh. Ini enggak akan resonate ke banyak orang ya. Hanya resonate ke beberapa aja ya. Dan biasanya yang yang yang paham sama maksudku, yang resonate itu ya. Kalau enggak paham ya berarti mungkin belum saatnya. <tuh> Intinya itu. <tuh> Kamu <tuh> menjadi guru yang guru batin lah katakanlah itu guru batin, maksudnya guru batin tuh ya yang mengajarkan tentang uh, apa sisi hidup yang sebenarnya berat banget sih ini Aduh. semoga kamu paham ya yang pilihan ketiga Aku nggak begitu berani mah mengorek ngorek lebih jauh lagi ya nih. Langsung aja ke sini ya. Intinya kamu memang ditakdirkan terlihat di mata orang lain tuh hampir mirip kayak preman gitu ya. Ini sisi orang yang deket sama kamu. Pusing ya, energinya cukup ini. Aduh, lumayan hmm. oke-oke. Okay. Okay. Uh, apa yang membuat orang lain gak suka ya? Sama kamu Menurut pandangan orang terdekat Kalau kamu nyimak dari awal ya Kalau kamu nyimak dari awal Terkadang pandangan orang Secara umum itu negatif Itu belum tentu e, Negatif yang sebenarnya Gitu ya Intinya seperti itu. Nah, um, ini apa yang membuat orang terdekatmu gak suka sama kamu? Kamu, hmm, kamu ini suka ya? Kayak mungkin, mungkin bagi yang gak resonate uh, apa. Mem mungkin bagi yang gak resonet menganggap readingan ini aneh ya tapi uh -uh, aku membacakan sesuai dengan tebaran kartunya kamu cenderung ini ya membuang barang-barang berhargamu, bukan membuang sih tapi ya kesannya membuang jadi kamu kasihkan ke orang-orang gitu loh Jadi Keluarga kamu tuh bingung Ini nih orang kenapa kok Ini barangnya padahal Aku suka banget gitu ya Kenapa kok, kok Dikasihkan ke orang lain gitu Itu kan barangnya masih bagus banget Kenapa dikasihkan ke orang lain intinya itu Ya Terus kamu juga <tuh> <tuh> Sering mengembara jarang pulang terus mungkin pulang-pulang kamu bawa masalah apa gitu <laughs> jadi membuat keluargamu cukup bingung Aduh. cukup ini aja ya <laughs> gak kuat lalu. langsung ke An, oracle jadi, oracle-nya ada the, lo the lower World lightning, the cycle. Banget, ini oracle-nya menggambarkan banget. Ya, intinya kamu sekali lagi aku bilang ini nggak akan resonate ke banyak orang. Oke. Okay? Intinya aku bilang kamu dimaksudkan untuk apa? Punya tugas tertentu atau takdir tertentu dan nanti pada saatnya kamu akan ngerti ya, Seintinya itu oke, udah aja <tuh> sorry ya <tuh> eh, tapi ya begitulah hasilnya oke, uh, makasih bagi teman-teman yang udah nyimak sampai akhir, kita ketemu ke video selanjutnya atau ke pilihan keempat atau terakhir oke, bye-bye yang pilih nomor 4 atau pilihan 4 kita lihat pertanyaannya apa sisi dirimu yang membuat uh, apa orang lain gak suka ini oracle nya upper world water oke okay. <tuh> kenapa readingan kali ini cukup Kalau kamu nyimak yang pilihan ketiga dan kedua, cukup wow, the earth Keeper. Oke, ini juga sama, the rattle. Sudah lah, enggak apa-apa. Nanti aku jelasin ini maksudnya apa ya. Langsung ke kartu ini ya, uh, apa sisi dirimu yang membuat orang? yang nggak begitu dekat sama kamu itu nggak nggak suka sama kamu oke bacakan boleh di skip kalau kelamaan ya ini queen of ones lagi kayaknya ya yeah. two of cup reverse ya yeah. aku bacakan satu-satu dan pelan-pelan apa sisi dirimu yang membuat orang nggak suka ya nggak begitu kenal nih mirip Ya, bukan mirip yang sama ya beda tapi mirip <laughs> sama yang kartu 2 dan tiga pilihan 2 dan 3 <laughs> apa yang membuat orang nggak begitu kenal sama kamu nggak suka ya Sisi dirimu yang membuat mereka nggak suka satu Hai yes. bismillah. Satu, kamu sering mengabarkan kabar-kabar yang yang cukup nggak mengenakan. Ini yang enggak begitu kenal ya. Ini mungkin karena kamu belum belum apa, mengerti dirimu yang sebenar-benarnya, belum memahami karakter eh, karakter karaktermu yang sebenarnya atau belum memahami tujuan hidupmu yang sebenarnya jadi kamu yang pilih pilihan keempat ini cukup sering cukup sering mimpi yang jadi kenyataan jadi kayak semacam itu sering bener lah intinya itu, tapi sorry nyamuk <laughs> nyamuknya ini juga Aduh. tapi kamu ini ya mm, kamu sampaikan ke orang yang gak begitu kenal pun juga kamu sampaikan gitu loh uh, misalkan oh vulgarnya, ya ini mungkin terjadi udah lama beberapa waktu yang lalu udah dulu ya sebelum kamu begitu paham jadi mungkin kamu menyampaikan di, dengan mungkin masa kecilmu ya ini masa kecilmu kamu menyampaikan dengan gamblang bahwa misalkan orang yang nggak begitu kenal terus ngobrol sama kamu terus tiba-tiba kamu tuh ngomong anakmu besok mati nah itu kan bikin orang waduh ini om, ngomong apa ini <laughs> dan ini terjadi sampai kamu dewasa tapi ya gak sefulgar se pas kamu kecil ya intinya itu dan ini bikin orang ya deg-degser lah kalau ketemu sama kamu ya gimana nggak deg-degser deg tiba-tiba ntar kamu ngomong wah kamu hidupmu tinggal berapa menit lagi wah kan ya <laughs> aduh itu ya intinya itu intinya itu dan kamu yang pilih aduh pilihan yang keempat ini pasti pam kalau resonate kalau nggak resonate jangan dipaksakan oke okay? langsung aku ke kartu selanjutnya ini dari perspektif orang yang kenal dekatnya yang nggak begitu kenal dekat aja udah Kayak gini, kalau yang kenal deket gimana? Oke, okay, nanti di Oracle-nya akan aku perjelas ya. The full, oke. Okay. King of Cups, hmm, ini enggak yang ini. Ten, ten of Cup, Nine of Pentacles, The ya. <laughs> Aduh, kalau kalian nyimak di apa pilihan kedua dan ketiga juga ya. Ini rasa sama tapi beda itu. Ya aku jelasin ya. Kalau dari sisi orang terdekat entah itu keluarga entah itu sahabat, entah itu pasangan. Um, kamu terlalu lugu ya. Ya bisa dikatakan kamu terlalu naif. Ya, kamu terlalu naif, kamu terlalu lugu. Jadi mas, jadi kesannya itu uh, kamu gampang dimanfaatkan orang intinya itu. Ya. Jadi, entah kamu gak memandang, entah orang itu pernah menyakiti, atau entah orang itu baik sama kamu. Kalau mereka datang ke kamu, kamu ya bantu aja, karena memang ya ini orang terdekat ya. Jadi, beda agak beda, sorry agak gerak-gerak kameranya, jadi agak beda. Jadi orang-orang terdekatmu itu tahu kalau kamu punya kelebihan itu, mimpimu itu sering jadi kenyataan atau juga firasatmu itu sering terjadi intinya itu. Nah ini ini kadang-kadang eh, itu ada yang sorry ya, ada yang nanya teman atau saudara atau apalah eh aku pengen an dong cari tahu dong besok nomor togelnya itu yang keluar berapa nah <laughs> itu kan buruk ya nah kamu cenderung iya yang penting dia ngomong apa gitu request apa ya udah kamu kasih tahu itu dan itu sering terjadi ya sering terjadi uh, apa yang kamu ungkapkan itu sering kejadian lah intinya yaitu yang keluar gitu Nah, ini kamu perlu penyaring ini ya. Kamu perlu penyaring, benar-benar perlu penyaring. Ya memang di beberapa uh, saudara atau keluargamu itu kamu cukup cuk, cukup sering memberikan andil ya. Contoh misalkan, ini ada sepupuku sepupumu yang mau masuk ke perguruan tinggi gitu misalkan. Nah, terus nanya kira-kira aku yang kemungkinan besar bisa masuk uh, apa keterima senam PTN yang mana misalkan nah kamu tuh langsung ngomong oh yang ini gitu ini pilihan pertama ini pilihan kedua nanti kamu gimana itu cukup membuat mereka apa ya oke okay, tahu tahu jadi tahu uh, kedepannya harus gimana tapi kalau nggak selamanya itu baik ya Selamanya itu baik. Di sini ada Upper World, ada Water, the Itkeeper, the Rattle. Dari kartu oracle Sorry, aku langsung berpindah ke Oracle karena ini cukup berbeda dari orang-orang biasanya ya. Katakanlah kamu itu punya. Turunan ya, keturunan ke arah situ ya, keturunan yang... ya, yang... Uh, apa, bambamu dulu itu punya kemampuan yang sama. Intinya itu, dan orang-orang um, yang punya kemampuan kayak gini tuh pasti ada tujuannya ya, pasti ya semua orang itu Pak, diciptakan itu ada tujuan hidupnya tapi orang-orang uh, yang seperti ini itu tujuannya itu lebih kompleks lagi oracle-nya mengatakan bahwa kamu perlu menyaring Ya, kamu mulai sekarang kamu perlu menyaring sangat-sangat perlu menyaring kamu tidak Jangan ya Ini saya tekankan Jangan Setiap kali ada Saudara atau teman deket Atau apalah Orang-orang terdekatmu itu Merequest sesuatu yang Sifatnya ke arah prediksi Itu jangan Setiap yang mereka Tanyakan itu Kamu jawab Ya Ingat halal kayak gini itu pasti ada ininya ada denda ya aku bi bisa bilang denda ya intinya kemampuan kayak gini itu tidak bisa digunakan sembarang sembarangan kalau untuk hidup kehidupan yang yang kira-kira itu nggak perlu untuk diungkapkan jangan kamu ungkapkan kamu pendem sendiri mungkin bisa kalau kamu nggak tahan ya mungkin kamu bisa menulis ya kamu tulis uh, apa apa yang kamu dapat semalam pas kamu tidur kalau ini aku feeling ya feeling feeling terkuatnya kamu punya prediksi uh, apa intuisi masuk ilham masuk itu melalui mimpi ini lebih ke mimpi kan ada juga yang secara sadar ya, ada jarang tapi tapi kalau ini kamu lebih ke mimpi kamu sering banget mimpi yang yaitu kayak semacam prediksi di orang-orang terdekatmu lah nah, kamu perlu belajar untuk tidak semua hal yang kamu impikan itu kamu perlu sampaikan, intinya itu <tuh> uh, orang yang di kasih tahu hal-hal semacam itu ya semacam prediksi masa depan itu kebanyakan ya kebanyakan ya hanya untuk tahu aja kesannya kok kayak ya buat apa aku dikasih tahu kalau enggak bisa mengubah ya disitulah kuncinya kamu bisa sabar enggak gitu Oke okay. <tuh> Uh, intinya alam semesta ini berjalan sudah sesuai dengan porosnya, sudah sesuai dengan perhitungannya dan tidak mungkin akan salah. Ya, ingat itu ya, ingat. Ingat-ingat itu. Tugasmu hanyalah kalau Kamu disuruh untuk menyampaikan, baru kamu sampaikan. Tapi kalau enggak, lebih baik kamu simpen. Ya kalau kamu enggak tahan, kamu tulis. Tapi nanti lama kelamaan kamu akan terbiasa. Intinya itu, oke? Okay. <tuh> Cukup berat. Hmm. Ya saya enggak, enggak, enggak ngajak, enggak ngajak kalian untuk ini ya nggak ngajak kalian untuk uh, apa personal reading tapi kalau misalkan kamu yang milih pilihan empat tadi atau yang ketiga atau yang kedua atau yang ke satu bisa jadi ya ngerasa ingin konsultasi banget gitu ya uh, bisa kamu lihat di description box di bawah ini ya di semua videoku pasti ada ya penjelasannya gimana caranya untuk personal reading dan uh, apa ada tarifnya karena memang um, aku concern untuk bertarif ya ada ada intinya ada alasan-alasan tertentu lah ya mungkin nggak akan aku sampaikan sekarang kamu bisa ya kalau mungkin kamu ngerasa ada dorongan kuat untuk ke situ kamu bisa hubungi uh, kontak yang tertera di description box di bawah ya Oke, okay. uh, cukup sekian lumayan lumayan menguras energi readingan yang ini dan aku nggak nyangka banget Ya, terima kasih untuk teman-teman yang udah subscribe, like, komen positif, dan juga share. Semoga readingan kali ini bermanfaat. Kita akan ketemu di video-video selanjutnya. Mungkin kalau ada yang ingin request, silahkan request di kolom komentar ya, boleh ya. Ini juga. Readingan ini juga requestan dalam salah satu subscriberku, ya. Oke, okay. terima kasih sudah nyimak. Uh, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Bye bye.